Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membuat sebuah Google Account yang baru. Dalam video ini kita akan mempelajari cara untuk mengubah foto profil kita. Caranya adalah dengan mengklik gambar kamera ini. Kemudian teman-teman bisa add profile picture. Setelah itu memilih. Gambar, di sini juga sudah disediakan gambar untuk teman-teman gunakan sebagai profile picture. Atau teman-teman punya gambar sendiri, teman-teman bisa memilihnya di sini. From computer. Misalnya kita pilih gambar ini. Kita akan melihat bahwa posisinya nanti akan tampil melingkar seperti ini. Jika ya, kita sudah setuju, misalkan mau ganti warna. Dipilih saja seperti ini. Atau kita mau mengubah posisi. dapat dilakukan dengan mudah ya teman-teman. Jika sudah sesuai, kita bisa juga melakukan cropping seperti ini. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita tekan tombol save as profile picture. Gambar ini akan menjadi foto profil kita. Kita akan menunggu hingga foto profil kita berubah menjadi gambar yang tadi kita sudah pilih, dan di sini kita sudah berhasil untuk mengubah foto profil. Dari akun Google kita, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.